Sebetulnya jadi Dan saya didampingi oleh tiga pejabat utama yang nanti bertugas memfollow up apa-apa yang sudah diputuskan tadi, yang antara lain keputusannya kita akan bertindak, karena sejak dulu kalau orang kalau kita tidak bertindak selalu terjadi tawar-menawar, waktu tawar-menawar ini tidak jelas. Kita ini akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk tindakan nanti silakan, ini akan ada nanti kalau ada yang dialog. Pertama saya didamping oleh Bapak Arional Rional. Tariu, ini Dirjen Kekayaan Negara. Yang kedua, Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum, Bapak Cahyo, Cahyo Rahnita, Cah, Cah, Cahyo Muzhar, Cahyo Muzhar, eh, Dirjen Ahu, kemudian Bapak Sugeng Purwomo Deputi eh, 3 kok Kemin Kompul Nah yang sekarang sudah diperoleh dari kerja tim ini sejak dibentuk pertama dana yang distor ke kas negara sebesar 2 triliun 2 triliun 454 juta 2,4 miliar oh triliun ya 2,4 miliar dan 700.000 eh, 700 juta 600 Ya, tujuh juta US dolar. Saya urangi dana yang distor ke kas negara 2,4 miliar dan eh, 7,6 juta US dolar. Kemudian pemblokiran tanah sebanyak 339 aset jaminan. Kemudian pemblokiran saham untuk sebanyak 24 perusahaan. Untuk aset properti, ada pemblokiran 59 sertifikat tanah di berbagai daerah. Kemudian ada balik nama atas nama pemerintah terhadap 335 sertifikat. Kemudian ada perpanjangan hak untuk sebanyak 543 sertifikat yang tersebar di 19 provinsi. Ini belum termasuk penguasaan fisik aset properti yang telah diumumkan sebelumnya, yang sudah saudara umumkan di beberapa kesempatan. Kemudian berikutnya penetapan status penggunaan atau PSP kepada tujuh kementerian lembaga yaitu kita menentukan status penggunaan itu kepada BNN, BNPT, Polri, Kemenat, Kemenhan, Kemenko, dan BPS dengan nilai seluruhnya tujuh 79117 miliar. Jadi yang sudah didapat tuh kita buat penempatan status penetapan status penggunaan. Berikutnya, hibah aset properti kepada pemerintah Kota Bogor senilai 345,73 miliar yang dapat-dapat tuh kita berikan ke sana. Pokoknya semua untuk kepentingan negara, bukan untuk perorangan. Kemudian ada lagi F Penguasaan fisik untuk 97 bidang tanah seluas 5 juta 320 148,97 meter persegi ada di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tangerang, Bogor. Nah, obligor itu macam-macam, sesudah dipanggil ada yang datang menyatakan ya saya punya utang. Ada yang menyatakan saya tidak punya utang, saya tidak merasa punya utang gitu. Ada yang menyatakan oh, saya punya utang tapi jumlahnya beda. Nah kita akan selesaikan semuanya. Yang mengaku tidak punya utang tapi kita punya bukti, ya nanti kita tempuh jalur hukum. Banyaklah yang bisa dilakukan karena tadi ada Jaksa Agung yang punya Jamdatun dan ada Polri. Yang juga punya baris krim. Nah itulah saudara sekalian dari saya Hal-hal lain kalau ada yang mau ditanyakan Dan kalau ini bertiga beliau nih Pejabat-pejabat utama ini bersedia Silahkan tanya kepada beliau Saya sekarang ada tugas mengajar Makasih, Assalamualaikum Wr. Wb Tiga ya jika Pak. Silakan. mana ini? Yang depan, yang depan. Pak izin konfirmasi Aulia dari Kompas TV ingin tanya berarti sejauh ini tinggal berapa lagi obligor yang belum mengindahkan panggilan dari Satgas BLBI dan kemudian sekarang kan di Satgas sudah bergabung Bareskrim dan juga Kementerian ATR ya Pak Nah sudah ditemukan ada beberapa, ada beberapa pelanggaran pidana Pak yang bisa masuk ke ranah pidana kemudian diproses oleh Bareskrim terkait dengan pengembalian aset BLBI ini Terima kasih Baik terima kasih jadi yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam tadi adalah pemanggilan batch pertama Uh, selanjutnya kita juga akan melakukan pemanggilan uh, batch kedua nama-nama dan jumlah daripada obligor itu saat ini sedang digodok oleh pelaksana jadi yang disampaikan oleh pak men tadi adalah hasil dari pemanggilan batch pertama kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan hal-hal uh, uh, tersebut uh, kami sudah mulai bekerja sama dengan uh, barreskrim untuk melihat ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut khususnya orang-orang yang ada di dalam panggilan uh, batch pertama uh, namun terlalu dini bagi saya untuk menyampaikan sekarang apa yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan kita di bareskrim pada dasarnya kami di Satgas Pelaksana uh, kita menyampaikan kepada bareskrim mengenai beberapa hal yang saat ini sedang dilihat Potensi tindak pidananya, misalnya, sebagai contoh, adanya barang yang sudah dijanjikan atau barang yang sudah dijaminkan setelah kita cek, ternyata sudah beralih tangan. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan ATR/BPN untuk melihat riwayat tanah tersebut dan bagaimana peralihan tanah tersebut terjadi. Nah, kalau ada potensi tindak pidananya, maka itu yang akan di tindak lanjuti itu cuma salah satu contoh dari apa yang sedang dilihat tapi terlalu dini bagi saya untuk e, menyampaikan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Bareskrim. Terima kasih. Ah, sore Pak, saya Silke dari Detikom Pak. Satu pertanyaan aja soal aset Tutut dan Tommy Soeharto. Kira-kira update-nya udah sampai mana ya Pak? Dan kapan rencananya Satgas akan memanggil Pak? Oh, satu lagi pak, apakah ada obligor apakah ada obligor yang tidak kooperatif pak selama pemanggilan? Terima kasih pak. Baik saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi pertanyaannya apakah ada obligor yang tidak kooperatif sesungguhnya dengan ini terjadi selama 20 tahun kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi ya oleh sebab itu maka satgas ini diminta untuk menagih kembali. Untuk pertanyaan yang pertama, eh, memang eh, nama tersebut sudah ada dalam panggilan. Eh, kita sudah bertemu dengan eh, kuasanya dan eh, Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh Satgas kepada yang bersangkutan, manakala penyelesaian tidak dapat dilakukan secara sukarela. Mengenai apa yang akan kami lakukan itu nanti e, kita lihat dari tindakan kita ya, itu saja.